Manusia tertawa dan menangis itu hal yang biasa. Tetapi tahukah anda bahwa tertawa atau menangis kerikian adalah tanda terjadinya gangguan besar? Kita semua tahu tentang Joker, penjahat super dalam serial komik terkenal. Bone. Dalam film yang memecahkan rekor box office selama beberapa tahun yang lalu karena kerja, dokter menjelaskan bahwa dia memiliki kondisi yang membuatnya tertawa tidak terkendali. Penyakit tersebut disebut sebagai pseudobulbar affect atau PBA. PBA adalah kondisi neurologis yang ditandai dengan ledakan tangisan atau tawa yang sering